Iya, tapi ini malah baru. Ini nah, jelas ya, Mas Febri? Ya, nah. paruh bengkoknya jelas ya. Mantap! Nah. Selamat pagi, sobat kaleng. wah.. Jadi, ini kita sekarang mau pergi ke tempatnya. Pawirodoro. Wah, wow, jadi ini dia itu kandang doro tapi endemik semua. Nah, aku lagi cari merpati yang terbangnya lucu. Namanya itu uh, Sky Catter. Wah, oh, keren ya namanya keren ya. Sky Catter memotong udara. Wah, wow, kita langsung berangkat aja ke tempatnya Pawirodoro langsung lihat koleksi merpatinya dan kita mau nge-review kandangnya oke, yuk nah, akhirnya kita sampai di Pawirodoro Bird Farm ya betul ya Mas Efri Nah, ya, ini, lihat ada merpati ini puter ya ada puter merpati, weh banyak banget oh, abe di atas atas eee, ini apa mas Abi tahu ndak nggak tahu nggak tahu ya gua kawan-kawan sobat kaleng selain itu di sini burungnya kebanyakan endemik ya jadi asli dari lokal Indonesia mantap ya sebelah sana nih lihat wah ini lebih endemik lagi, woi lihat nih, lucu-lucu merupatnya -lucu ya wah koyok ya wah, ayo Pak rotek dong wah. siap oh, mantap banyak sekali nah ini kawan-kawan, nada halo, halo. halo. halo. Nah, ini bapak Pak Wiro, adik Pak Wiro biasa Pak Wiro ya, bedanya di sebelah kiri sama kanan apa? -apa? nah ini tak ceritain dulu Pak Wiro itu kan, yeah. walaupun sudah sepuh ya ini yeah. sepuh, ini selera muda oh. tapi sukanya diri dan darah diri-diri oh. <laughs> suka oh. nah ini, oh. ya, ini, darah, yeah. ya, ini darah ini darah, ini berkubur jadi kita sukanya yang semi-semi dap. Tadi jenis uh, merpati-merpatian gitu loh Suka ya oh, Suka ya bentuk-bentuk gini Ini kan oh. Ya kita puter ada Kemudian punai-punai ada Ini punai yang Sulawesi Ini punai komonya Papua Sampai puter lumutnya yang dijadikan satu atasnya bantul ada Ini Oh nah, Ini puter-puter nama ada warna Weee wow. mutasi-mutasi Dan kandangnya bersih banget kawan-kawan mantap oh, lalu, oh, iya, Mas Fernando mau datang, tadi kasih langsung bersih iya iya iya kita sudah ada di dalam kandangnya kita di oh, di gerangkeng. ada banyak telur bertebaran oh iya kalau yang di luar biasanya nggak kita tetesin karena gagal? Uh, biasanya kesampar-sampar oh sudah uh, kurang bagus ya? kurang bagus ya. Jadi kita di sini oh, marah, dari merpati marah. lokal sampai merpati impor ada. Tapi tidak sekomplit dulu karena oh. saya udah fokusnya di terkuku sama Daf. Nanti kalau mau ditengok ada di kandang belakang. Oh, Jadi ada juga di belakang Pak. Banyak, ah, banyak. Oh. Kalau yang merpatinya tinggal segini. Kalau dulu serumah itu isinya merpati semua. sekarang udah Ganti tak kasih segini aja muat gak muat segini. Nah, ini yang lokal kita. Wajarnya ya. Saya yang dipesan Mas Fernando kan ini Saya bacakan teman ini tuh ah, Karena nggak tak masukin sini Produknya kurang oh udah so, so, di, di umbar Karena oh, kemarin hilang Nggak ada yang Pacir sama pos loh Mas Tapi nah, saya itu Ini, ini puasa itu Yang dua ekor itu Pacir sama pos ini nah, ini, nah, ini, nah, ini ini ini Ini pacir sama pos sih silangan nah, Ini sama kali. Ini ngilang sendiri Jadi ini Anu, uh, perselingkuhan uh, ya, sama lokal sama impor ini oh. kayak anu induk. Ini, <laughs> uh, CS ini, ini, ini, ini, ini, ya? Uh, uh, ini, ini, ini, ini, ini, masih ini, lagi. ini, ini, ya. dah ini, ini, ada yang jenis akrobatik tapi cuma satu ekor. ini, satu ini, yang ini, ini, ini, ini, ini, itu ya spinner. Jadi terbang dulu ke atas, so. tinggi. Nanti dia turunnya enggak seroling, tapi kayak ngebor. So. itu. Weh. Cuman nggak bisa kita demokan karena baru banyak burung dan ini dulu sepasang ya satu hilang, susah taruh. ya. Nah, nge -nge -nge. Uh, mau ditangkap yang mana? Donek dronek, donek. uh, ini. Ini ya jeneknya cuma tinggal jantan satu, satu impor. Ya, terawat. Kawan -kawan. Nah, ini tenggale yang terawat ini donek yang lawan ini bukan endemik donek ya? bukan, itu impor jadi terbang, oh iya saya bikin beda, -beda. Nah, beda ini dan tengah ini, ini kalau burung yang burung lain itu kan tengah ini ada ininya mas ada centalanya ini, ada apa ini cenilnya Cendil. ini, itu nggak punya Oh. Ciri khasnya ini ini ada apa ini uh, brutunya <laughs> oh. ini ada minyaknya kalau di dianumbut uh, keluar minyaknya lah ini lucunya ini nggak punya dia punya, dan ya? tengahnya mesti kalau orang Jawa itu tengahnya panjing atau apa ini tengah ini ini ini tengah nah, ini ini ada nah, ini rusak gini kayak rusak ini tadi oh. ini belah langsung dua Enggak jangan jangan kayak tadi ini ciri khas yang original gini malah gitu oh, ya, ya ini oh ini yang drone ini sayang cuma cuma tinggal seekor jadi dia dari atas oh, muter gimana atas tuh, nanti muternya gini sih keluar dua yang kena tengkal eh. kalau yang ini kan salto oh. kaya ini kaya, kayak Birmingham kayak bahan kayak ini ini Birmingham tapi saya malah bingung makanya nggak bisa terbang cuma muter-muter itu oh kan. gitu ya oh, atau... <tuk> ah ini kawan-kawan lari ga uh, digetak nih bisa terbang tapi nah, bisa nih satu satu pun nih ini kalau di no, no, no, no. Gini, ini bukan sakit tapi memang ciri khasnya gini ini. ini banyah gini aduh oh, <laughs> oh gitu kayak roller oh <laughs> nah, no, weh iyaa aduh weh <sukai> ini ngomong-ngomong tangan kucing ah ah ini sini ya udah kucing ya ya ah ya yaa.. keren, keren <sukai> banget kawan-kawan kita mau lihat Anu yang kater tadi nah ini kawan-kawan ini percampuran antara merpati pos dan pajer Pajar ya, ya pak yaa ya, nah, kita lihat nih, paruhnya jadi bengkok kawan-kawan Gue -kawan. gini ya nah, paruhnya nih, lihat nih paruh bengkok, weee big parrot berarti, berarti ini parrot ini kita bisa ikut Aduh lomba teman. parrot ini karena paruhnya bengkok uh. tapi teman, bisa makan bijian, ya? ini memang makan bijian ini bijian ya, Wee, uh. keren loh Merpati paruh bengkok. Wah ini, ini bisa jadi thumbnail nih malah. Oh. Nah, ini. ke lainan loh. Iya. Tapi ini malah baru ini. Ah jelas ya Mas Febri ya. Nah. Paruh bengkoknya jelas ya. Mantap. Nah oke okay. mantap eh. ya. Uh, kawan-kawan ini merpati Raina kayak Qatar. Oh, suka itu Ukraina. Wa? Ukraina. Wah, ini kayak perang. Oh, <laughs> jadi, wah, wow, ini ini juga bagus ini. Jadi, ini merpati dari Ukraina kawan-kawan. Ini meh punah loh dari saat nanti perang itu ke bom. <laughs> jadi gini kawan-kawan. Ini ceramat sekali ya. Wah, <laughs> <Dan>, eh, menang. <laughs> jadi, karena perang Ukraina janda-jandanya kita ungsikan ke Indonesia. Oh. Nah, ke ini janda-janda merpatinya kita ungsikan dari Ukraina ke Indonesia. Wah, boleh diambil Om. Oh, iya. Induknya Om. Induknya. Ini. Ini ciri ekornya memang Wih. banyak gini. Ciri khas. Kac burung yang terbangnya pelan atau statis itu ekornya gini di Indonesia juga punya kan kupu-kupu oh, mirip gini tapi ini lebih banyak om oh, oh, ini oh. ini lebih banyak dan bedanya Ukraina sama kuciripliknya Indonesia itu sayapnya kalau yang Ukraina itu panjang-panjang ekornya panjang dan kepalanya tidak berjambul terus oh. bodinya dia panjang tapi kalau yang uh -uh. uh, kuceripli nanti tak tangkepin ya itu oh ini, ini, uh, ini lebih replik. besar ya ini kayaknya lebih ya. panjang ya lebih panjang lebih besar coba saya pegang oh, mas entang. kok kayaknya pecelane angel ya bukan angel karena ekornya memang ngekrok mekar ini oh oh iya bodinya agak besar kawan-kawan nih nih ya ekornya mekrok yang Indonesia punya Uwe. pendek ekore. Oh, ini Kaya. panjang banget ini. Oh, kalau yang Indonesia punya pendek gini. sama karakternya kayak hmm. kipas. Ini nah. caranya saya buka gitu, itu tadi ubu. Ah, gini aja. Anu saya dibawain. Oh, ah. saya dibawain. Oh ah, iya. Oh, saya dibawain gini. Ini trik. Ah, Baru nih. tahu saya. Nih, jadi ah. ini perbandingannya gini. Oh, artinya kalau yang Indonesia yeah. itu buntet buntak Kalau Habis yang. banget itu ini panjang. Upunya beda yeah. sama kupu kupu di rumah ya <laughs> <laughs> ini, besar banget ini ini wah mantep ya. terus di kepala juga beda ini jambul kalau yang ini nggak oh iya iya iya iya jadi kupu iplik kan kawan, -kawan. kuku-kuku itu beda sih jambul ada jambulnya ada jambulnya, yang versi oh. Oh. Indonesia ada jambulnya, ini nggak ada nah, ini anakan ya yang mau kita bawa pulang ini umur pasti. berapa kira-kira? ini umurnya kalau nggak salah ini dua minggu ah, ya hampir dua minggu, 3 minggu 3 minggu ini main. pasti jantan betina? Eh, insya Allah kalau jenis DAF ini yang jenis merpati merpatian ini kan telurnya itu selalu dua jadi dua itu biasanya jantan betina jantan tapi jantan. tidak menutup kemungkinan bisa betina-betina bisa jantan-jantan tapi kalau ini kita lihat posturnya A -a. sama kemarin bentuk telurnya itu kemungkinan jantan betina jantan betina ya, ya makannya cuma jagung aja ya Om ya? oh enggak sama. Om, ini tinggal sisanya kita awalnya tadi karena ini untuk ternak kita campur pakan pabrian yang pelet oh sama biar cepat oh. gendut ya Om oh, ya oh. oke kita ambil kawan-kawan kita -kawan. nah, ambilin kardus sekalian siap, nggak apa-apa ini kita ambil dulu aja oh, Om ya dikeluarin dulu ya bawa oh, ya siap saya pegang satu oh uh, weh ini nanti kalau diambil terus ngelur Oh iya iya iya iya iya iya iya. iya, iya, iya. Ini Uuh. ini juga nelar. Oh, Ginuk-ginuk ngene. Ya Awak e. Nanti, nanti kalau udah dilatih kan jadi kempes. Oh iya. Pasti, <laughs> tenang aja. Maksudnya cabi lho, ora kayak ini <laughs> Nanti Iya. Tapi tetep ekornya udah gini Om kalau. Oh iya, wis mekerok juga <laughs> e. ini masih banyak bulu keteknya ini umur 3 mingguan lah. Iya, ini namanya bulu ini. ketek. Bulu ketek kan Kalau yang saya pegang tulangnya insyaallah normalnya. Oh. Pak. Yang ini gimana? Bengkok enggak? tulang ah. dadanya? enggak nanti. Oh, enggak, aman Pak Aman. Moga nah. ya, nanti bisa buat efek bagus. Perutnya kencang banget. Ini udah mak makan sendiri nah, berarti ya? Eh, uh, udah makan sendiri sama ini dibantu induknya. berarti Kar masih loloh dan makan sendiri? Ah, uh, karena kalau di sini di pakannya jadi satu itu kan dia ambil makannya ajar ngikuti induknya. Oh. Ini bungkus kawan-kawan masuk di kandang di kotak <risi> kotak buah ya Pak, ya? kotak buah jangan <tell> di bolong-bolong iya, Kata, kalau mau. Yuk, kita ke belakang lihat yang lain kita sudah sampai kandang belakang kawan-kawan baru ngelirik sedikit aja waduh, istimewa banget